Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadi wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala Muhammadi wala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammadi wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudaraku so, Selamat berjumpa kembali Semoga kita senantiasa Salah satu umat yang dirahmati Dan disayangi oleh Allah yang Maha Kuasa Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mereview Mobil R3 Tipe GL Dan Ayla Tipe X tahun 2015 Saksikan terus Jangan di skip-skip Tonton sampai habis Insya Allah mobilnya menjadi bahan rekomendasi Buat para pemirsa semua Dan mohon bantuannya untuk subscribe Dukung channel saya agar terus bisa berkembang Bisa menyuguhkan informasi-informasi otomotif Untuk pemirsa semua Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya Baik, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai Dehasu Aila Tipe X Tahun 2015 Berplat genap bertransmisi manual Oke okay, baik saudara Mobil ini saya jual Dengan DP 15 juta Angsuran Di 2,1 Sampai sampai 2, 2,2an ya Kurang lebih Dikali 47 bulan Ya saudara Untuk harga cash Saya jual 75 juta Insya Allah mobil ini Rekomendasi Saudara-saudara so, bisa menghubungi saya langsung Saya ulangi kembali DP 15 juta Angsuran 2,1 sampai 2,2 Dikali 47 bulan ya saudara-saudara so, ya Untuk Ayla, Tipe X bertransmisi manual Warna merah tahun 2015 Pajaknya pun Bulan 11 ya Harga ini nanti kita panjangin Pajaknya ya saudara-saudara so, Ya saudara-saudara so, Ini R3 bertransmisi manual tipe GL Tahun 2017 Insyaallah mobilnya rekomendasi Hai bodi-bodinya masih seger dan mulus banyak pun masih original nih banyak masih bawaan dari pabrik ya tipe GL bertransmisi manual Tahun 2017 di mana pajaknya di bulan 7 panjang Juli 2022 Untuk daerah SNK lagi kita perpanjang Ini di daerah Depok ya Kalau nggak salah ya Dan berplat genap Untuk plat nopol berlaku sampai Juli 2022 Untuk mobilnya masih garing banget ya Pemirsa, ban-ban masih tebal, lampu-lampunya pun yang di belakang masih bening banget. Ini yang model All New 2020, 2017. Di, di bagasi pun masih halus banget, ya. Tidak ada bekas cedera atau bekas eksiden, insya Allah mobilnya tidak pernah nabrak. Kita lihat di sini pun, insya Allah, masih bagus ya. Untuk di list bagasi, masih bersih, masih tidak ada eksiden, ya bekasnya nggak ada, masih rata semua bawaan dari pabrik. Mobil ini kita jual di DP 20 juta, angsuran di sekitaran 3,5-an. R3GL tahun 2017, bertransmisi manual, warna grey. Pajaknya bulan genap, eh, pajaknya genap. Bertransmisi manual. Daerah kalau tidak salah Depok ya. Nah, ini penampakan Sekeliling body, ayo sekeliling body deh Sekeliling body kita cek, kita center Tidak ada yang lecet-lecet ya Kalau sedikit pun lecet ada wajar baret rambut Tapi kalau yang lecet-lecet atau pengok atau pesok Insya Allah mobilnya bagus, tidak ada Nah seperti ini Untuk harga cash ya, kita jualnya murah Harga cashnya puluh 135 aja Pasarannya sama, rata-rata puluh -rata 135 sampai puluh 138 Seperti itu ya Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan penampilan maupun penyampaian dari saya dari segi tampilan unit-unit yang kami sediakan. Mohon maklum adanya, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses dari Rosa Otomotif.